Pengganti Citra Kirana, inilah tujuh momen kebersamaan Ali Syakib dan Margin Winaya. Pesinetron sekaligus mantan kekasih Citra Kirana, Ali Syakib beberapa waktu lalu dikabarkan dekat dengan seorang artis bernama Margin Wihiram atau Margin Winaya. Momen kebersamaan keduanya dapat dilihat dalam unggahan media sosial Instagram keduanya. Sama-sama menjadi seorang pesinetron, dua artis muda ini sering didoakan oleh netizen agar berjodoh. Banyak netizen yang menjadi penggemar keduanya pun membanjiri kolom komentar media sosialnya. Pasalnya, semenjak mengunggah momen kebersamaan di akun Instagram masing-masing, Ali dan Margin masih belum memberikan klarifikasi mengenai hubungan mereka. Apalagi hubungan mereka yang kini makin dekat membuat sebagian percaya kalau ada yang spesial antara Ali dan Margin. Nggak sedikit nih, yang mendoakan agar mereka beneran berjodoh. Berikut tujuh momen kebersamaan Ali Syakib dan Margin Winaya. 1. Masih malu-malu, momen manis Ali Syakib dan Margin Wihirem saat hangout bareng. 2. Banyak yang bilang kalau Ali dan Margin punya kemiripan dari segi wajah. Menurut kamu, 3. Dalam sebuah kesempatan, keduanya terlihat menghabiskan waktu bersama di sebuah restoran. 4. Momen Ali Syakib dan Margin Wihirem nonton bareng dengan sahabat. Kompak pakai baju putih. 5. Mesranya Ali Syakib dan Margin Wihirem saat pemotretan buat iklan kosmetik. Sampai dikira prewedik. 6. Kalau ini sesi pemotretan Ali Syakib dan Margin Wihirem bareng Echa Maresen. 7. Serasi pakai busana berwarna gold, begini momen kebersamaan Ali dan Margin yang lengket abis saat pemotretan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami.